masih nah, nah, nah, nah, masih nah, nah, di yang orang kalau nah, nah, kita agak ok nah, nah, ya. Nah, ya Allah ya Allah nah, kita, Rute, kopinya Rute Masa gak ada kopinya Rute Kalau apa-apa Kita ini kerja Rute, ya itu pondok Gara-gara rokoknya Rute, kopi, rokok Rute Rute Rute, banyak makan, banyak makan juga, Rute, kopinya lah Langsung nah, dikasih kopi, satu bilas lah sama rokok. wah rokoknya enggak juga, itu, <tuk> juga bentar -bentar. <tuk> Kalau kita enggak rokok dulu lah dengar <tuk> ya. <Juga virus. tuk> aduh aduh aduh Wan, duluan jangan terus